Darah Yesus yang berkuasa menyembuhkan luka batinku dan melenyapkan akar kepahitan yang ada dalam diriku Ya Yesus, bungkuslah aku dengan darahmu yang suci Darah Yesus yang berkuasa membebaskanku dari segala dendam dan amarah Ya Yesus, bungkuslah aku dengan darahmu yang suci Darah Yesus yang berkuasa membebaskanku dari rasa takut dan cemas yang berlebihan. Ya Yesus, bungkuslah aku dengan darahmu yang suci. Darah Yesus yang berkuasa menjadikan hidupku penuh sukacita dan damai sejahtera. Ya Yesus, bungkuslah aku dengan darahmu yang suci. Darah Yesus yang berkuasa membebaskanku dari rasa putus asa dan keinginan untuk menyerah. Ya Yesus, bungkuslah aku dengan darahmu yang suci. Darah Yesus yang berkuasa mengubah hatiku yang keras menjadi lembut dan penuh cinta kasih. Ya Yesus, bungkuslah aku dengan darahmu yang suci. Darah Yesus yang berkuasa mengubah hatiku yang angkuh dan sombong menjadi rendah hati dan murah hati. Ya Yesus, bungkuslah aku dengan darahmu yang suci. Darah Yesus yang berkuasa mengubah hidupku yang hancur menjadi penuh berkah. Ya Yesus, bungkuslah aku dengan darahmu yang suci.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 Sekarang dan selama-lamanya, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.